Halo sahabat Homemade Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mengerjakan lab 6 yaitu Attaching an EBS Volume. Durasi waktu yang diperlukan kurang lebih sekitar 20 menit. Pertama kita harus menekan tombol Start Lab ini. Kemudian kita tunggu hingga warna kuning ini berubah menjadi hijau. Setelah berwarna hijau kita klik. Berarti kita membuka AWS Management Console di tab yang baru. Kita akan mulai mengerjakan tugas yang pertama, yaitu kita akan buat instant dan menentukan nama untuk instant kita. Caranya kita ke menu service, lalu ke menu compute, pilih isi itu. Kemudian kita pilih launch instant, launch instant. Untuk namanya kita beri nama web server. Ini adalah nama dari instant kita. Setelah itu kita cek di bagian application and OS image ini adalah tas dua kita. Untuk application and OS image kita pilih Amazon Linux, Amazon Linux. Ini akan menentukan sistem operasi yang akan berjalan di instance kita. Jadi kita memilih Linux 2 ini sebagai guest OS. Lalu yang berikutnya kita turun ke bawah untuk instance type kita pilih yang t2 micro. Untuk kipernya kita pilih voki. Lalu di task 5 kita diminta untuk menentukan network setting. Network settingnya kita klik edit. Untuk VPC-nya kita tetap pakai yang sudah ada di sini. Kemudian auto assign public IP-nya kita buat enable. Di network setting ini kita menunjukkan virtual private cloud atau VPC tempat kita ingin melancing instance kita. Kita bisa punya banyak network. Misalnya yang satu untuk development, satu lagi untuk setting, dan yang satunya lagi untuk production. Lalu di bawah ini ada firewall security group. Kita create security group. Pilih yang create security group. Kemudian, kita berikan security group name-nya "web server". Untuk description-nya, kita tulis juga "Security Group for My Web Server". Kemudian untuk SSH-nya ini kita remove. Security group ini sebagai virtual firewall yang mengontrol traffic untuk satu atau beberapa instance. Jadi saat meluncurkan instance, kita mengaitkan satu atau beberapa security group dengan instance-nya. Kita menambah rule ke setiap security group yang mengizinkan traffic ke atau dari instance terkait. Kita dapat mengubah rule-nya untuk security group ini kapan aja. Kita lanjutkan pas 6. Untuk configure storage, kita gunakan yang default saja. Kita akan meluncurkan Amazon EC2 Instance ini menggunakan EBS Disk Volume. Ini akan menjadi root volume kita atau dikenal juga sebagai boot volume. Kemudian lanjutkan ke tas 7, Advanced Detail. sini kita expand dulu. Kita kopikan code. Kebagian user data. Base script ini akan berjalan dengan root user permission pada guest OS dari instance. Ini akan berjalan secara otomatis ketika instance di launching untuk pertama kalinya. Apa yang dilakukan oleh script ini? Yang pertama, dia akan memperbarui server, menginstal web server Apache, mengkonfigurasi server web untuk memulai secara otomatis saat boot, dan mengaktifkan web server, serta membuat halaman web sederhana. Setelah itu kita lanjutkan dengan menekan tombol launch instant. Kita tunggu hingga siap ketika sudah ada sukses. Seperti ini kita bisa view all instant. Di sini untuk instant state-nya pertama pending dulu ya teman-teman. Nanti akan berubah menjadi running dan kita harus pastikan status check-nya pass. Saat ini statusnya sudah check pas kita bisa melanjutkan ke tas yang berikutnya untuk mengakses isi instant kita. Jadi di sini kita klik saja. Kemudian lihat detailnya. Di sini ada public IP versi 4. Kita copy ke tab baru untuk melihat halaman web yang kita buat. Di sini teman-teman melihat bahwa web page -nya tidak berhasil di load. Jadi kita perlu mengupdate security group dulu. Kita lanjutkan dulu ke TAS 10 untuk mengupdate security group. Kita kembali ke EC2 Management Console. Kemudian kita cari di bagian Network and Security menu security group. Kemudian kita pilih yang web server. Masuk ke inbound rule. Lalu kita kerjakan TAS 11 untuk membuat inbound rule. Caranya kita klik edit inbound rule, lalu add rule, type-nya kita ganti menjadi http, source-nya anywhere IP versi 4, lalu kita save rule-nya. Setelah siap, kita lanjutkan ke tas berikutnya untuk mengetes rule ini. Kita buka saja page yang tadi, lalu kita refresh. Nah, di sini sudah muncul Hello World. Berikutnya kita akan attach EBS volume ke EC2 Instant. Caranya kita kembali ke EC2 Management Console, ke bagian Instant. Ini ada Instant kita, Web Server. Kemudian kita ke bagian Networking, turun ke bawah untuk melihat Availability Zone. Ini adalah availability zone kita. Volume EBS yang kita akan buat ini harus berada di availability zone yang sama. Jadi ini ada di US east 1D. Selanjutnya kita ke bagian menu kiri ini mencari Elastic kita mencari Elastic Block Store volume. Lalu kita create volume. Untuk size-nya kita isi 1 GB saja kemudian availability zone-nya kita pilih yang sama dengan tadi kita, US is 1D, harus sama ya teman-teman. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu klik create volume. Jika sudah berhasil, di sini sudah ada ya satu gb kita pilih yang kita buat ini, lalu action, attach volume. Untuk instannya kita pilih, Web server ini yang sedang running ya, punya kita. Kemudian klik attach volume. Status volume berubah menjadi sedang digunakan. Saat ini status volumenya berubah menjadi in use. Volume ini dilampirkan ke instant EC2 kita. Status volume saat ini berubah menjadi in use. Dan volume ini sekarang dilampirkan ke EC2 instant kita. Selamat, pengerjaan labnya sudah selesai. Jangan lupa menekan tombol end lab ketika sudah selesai menggunakan manajemen konsol ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.